Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bagaimana kami menyuguhkan info-info menarik dan khususnya vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama langsung saja nih para sahabat yang mendapatkan cedukan vitamin Ini momen saat di Bali, perhatikan deh para sahabat ya Bapak Bilar Nawarin Bunda Lesti minum Sayang mau nggak katanya itu Aduh Masya Allah langsung saja Persahabat dikasih ke Bunda Lesti Ini memang momen yang Sangat luar biasa Sangat-sangat membahagiakan Keromantisan Kekiutan selalu diperlihatkan Oleh Leslar Makin membuat kita kaku Dan pastinya semakin membuat kita sayang Kepada Leslar Valley Kita lihat juga persahabat Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya pun Indukudut Almir mengatakan Kenapa ngomongnya gemes sayang mau Aduh Masya Allah banget persahabat Ini yang selalu membuat kita bahagia Mudah-mudahan sehat terus-rukun terus untuk rumah tangganya Leslar Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Berikutnya persahabat kita lihat juga di unggahan IGSnya Ayakujura buat jam yang lalu persahabat ya Ayah kejora lagi ngasih makan kucing kesayangan. Masya Allah banget, sehat terus untuk ayah. Mudah-mudahan selalu bahagia juga dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan selanjutnya kita mampir ke TikToknya Papa B. Semalam Papa Bilar mengunggah video BBL persahabat Yahya yang ngasih duit ke Bunda Lesti. Aduh Masya Allah banget, ini pinter banget persahabat. Makin-makin bangga dengan Abang L Semakin hari Semakin bertambah kepintarannya Sudah paham dan tahu banget duit Aduh, Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Pak B Pak, Bunda mau jalan tuh Aku ambil duit di dompet ya Buat Bunda Baik banget ya, Bang L Bunda Lesi mau jalan Dikasih duit tuh, Masya Allah Hingga komentar pun persahabat tentunya banyak sekali Diberikan di unggahan tiktoknya papa bilar kita salva kalimat komentar bang sonnya nemu mana ngakak banget langsung dijawab oleh papa bilar di kolong meja emang ada aja tingkah laku-kelakuan yang selalu buat ngakak bahagia Masya Allah. kita lihat juga bersahabat. dari akun yaya Yusuf mengatakan coba perhatiin mulut abang L bilang wah setelah lihat duit Cerdas, kamu nak? Katanya, "Wah, wow, emang cerdas, pinter, soleh, ganteng, Shala, pokoknya bangga dengan Abang Fatih." Kemudian, juga bersama selanjutnya, kita lihat di sini informasi kembali. Tentunya, tak lupa untuk selalu mengingatkan, selalu menginformasikan info-info mengenai Bunda Lesti dan Papa Bilang. karena Bunda Lesti ini masuk nominasi bersahabat, ya, di Indot TV Trends. Kalian tentunya wajib follow akun Indek Trends, live foto Leslar, dan komentar juga naikin lagi. Like-nya, katanya Leslar kompak dan rame. Cus, laser boyuk gasken Mudah-mudahan kekompakan semakin terjalin dengan baik. Mudah-mudahan semakin solid untuk mendukung apapun itu buat idola kesayangan kita. Semangat untuk idola kesayangan dan kita semuanya. Kemudian selanjutnya persahabat kita lihat juga kecukupan vitamin. Mini juga masih momen saat di Bali. Banyak yang merindukan BBL. Baru beberapa hari nggak ketemu, kangen main sama Patih katanya tuh. Masya Allah persahabat. Memang betul sekali ya BBL. Tentunya itu ngangenin banget. Semua orang yang baru ketemu persahabat. Sehari nggak ketemu saja, langsung ngangenin. Wah, wow, Masya Kita lihat juga persahabat tentunya banjur komentar. Dari Al-Fatih2012227 mengatakan, Masya Allah, jangankan yang udah ketemu. Kita aja cuma ngeliat di sosmed, nggak ngeliat sehari aja, sudah kangen. Emang ngangenin sih, katanya itu, Masya Ada juga dari Delis underscore satu 913 Emang, angin ini baik dari beronjol sampai sekarang, gak pernah bosan. Pengen lihat terus sepanjang waktu, Insyaallah shalom, BBL orangnya ngangenin. Semua orang selalu merindukan. Mudah-mudahan saya terus buat BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua kita, yakin ya, bahwa idol kesayangan kita akan bangkit kembali. Leslar Entertainment pun akan bangkit dengan semangat dan wajah yang baru, pastinya. Kemudian juga persahabat kita mampir ke postingannya Ibu Rosmala Dewi 13 jam yang lalu persahabat ya, Ibu Rosma mengunggah foto persahabat dengan tentunya anaknya Kak Nova Kata Omar Rosmala Sini lagi naik densa katanya Tung insya Allah, sehat terus ya untuk Omar Rosmala Dewi mudah-mudahan selalu bahagia juga Kita selalu menantikan menunggu kejutan dari keluarga besar seorang selar Berharap banget ada kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga besar. Selalu menantikan itu. Dan mudah-mudahan sahabat kita mendapatkan kejutan dan seduhan vitamin selanjutnya dari Lestlar Family. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar Baik menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.